Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang zodiak yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar kan tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontak tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalan yang disampaikan, informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kamu cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang Pak Zodiak yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambilkan pada Zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021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 kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat satu ramalan zodiak yang akan kalian mendadak bulan Juni tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya tuh zodiak yang pertama adalah Eiko Pontakel ataupun 8 koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana disini digambarkan seorang Virgo akan kaya mendarat di bulan Juni tahun 2021 sini dikarenakan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang disiplin fokus bekerja dan tidak melihat hasilnya terlebih dahulu Di sini seorang Virgo akan terus bekerja dan bekerja dan mengatur waktu pola hidup pola bekerja yang dimana disini akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021 dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang tidak mau bergantung kepada orang lain dan untuk support energinya adalah Knight of Swords secara umumnya Knight of Swords itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dewasa seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan disini menggambarkan sosok seorang Tirgo merupakan sosok seseorang yang akan raya di bulan Juni tahun 2021 Dengan kedisiplinan, kefokusan di dalam bekerja Yang dimana sini akan selalu didukung oleh pasangan orang-orang terdekat serta sahabat-sahabat Tirgo -sahabat sendiri Dan untuk kesimpulannya adalah Judgment Secara umumnya Judgment itu diartikan kesempurnaan, kemenangan, dan pencapaian Kemenangan, dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kesempurnaan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini seorang Virgo akan kaya mendadak, yang dilukungkan oleh pasangan orang-orang terdekat sahabat-sahabat Virgo -sahabat sendiri dengan kedisiplinan yang Virgo lakukan sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah 4 ataupun empat piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana sini digambarkan seorang taurus merupakan sosok-seseorang yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021 di sini digambarkan seorang taurus akan menerima empat tawaran pekerjaan yang dimana salah satunya bernilai besar yang mendokar keuangan kehidupan serta meski seorang taurus akan lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 dan di sini juga tidak untuk kemungkinan bahwasanya satu peluang akan didapatkan oleh seorang Taurus yang dimana mana di sini akan membuahkan hasil yang maksimal kepada kehidupan serta keuangan Taurus sendiri dan di sini juga seorang Taurus akan membuka sebuah usaha yang dimana mana di sini usaha tambahan yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Taurus sendiri serta di sini seorang Taurus akan dikategorikan sosok seseorang yang akan Kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021, dan untuk support energi ini adalah page open tackle. Secara umumnya page open tackle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang terus merupakan seseorang yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini. Membuka sebuah usaha cabang usaha tambahan mendapatkan satu kesempatan dimana di sini tujuan seorang Taurus untuk membagikan seorang anak Selamat di disini seorang anak akan mendoakan seorang Taurus agar lebih sukses dan lebih maju lagi di bulan Juni tahun 2021 Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zonik yang kedua di sini menggambarkan kesempurnaan kemenangan Akan didapatkan oleh seorang Taurus dalam kategori keuangan kehidupan di bulan Juni tahun 2021 dengan dukungan doa dari seorang anak Yang merupakan anak seorang Taurus Ataupun anak saudara Taurus Yang dimana sini membuat seorang Taurus Akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021 Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Five of Ataupun lima pedang Untuk zodiak yang ketiga Kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini Yang dimana sini digambarkan Seorang Gemini merupakan sosok seseorang Yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021 di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai melihat situasi kondisi, pandai mengambil peluang, dan pandai mengambil kesempatan, yang dimana di sini akan berbuah manis kepada kehidupan, yang dimana di sini bisa mendokrak keuangan seorang Gemini di bulan Juni tahun 2021, dan di sini juga menggambarkan kesempatan yang diambil seorang Gemini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta rezeki seorang Gemini di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan gemini sendiri, dan di sini menggambarkan seseorang gemini merupakan seseorang, -seseorang yang akan kaya mendarat di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang gemini pandai melewat semua peluang usaha, peluang pekerjaan yang dimana di sini akan berbuah manis kepada kehidupan serta bisa mendongkar keuangan seorang Gemini di bulan Juni tahun 2021 yang didukung penuh oleh pasangan Gemini sendiri dan jika kartu jadi kita gabungkan dengan jadi yang ketiga di sini menggambarkan kesempurnaan pencapaian kemenangan akan didapatkan oleh seorang Gemini di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Gemini pandai melihat dan mengambil satu peluang yang akan berapa positif mendongkrak keuangan set terus ini akan terbuka yang didukung penuh oleh pasangan sempat keluarga gemini sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace Opsod untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius akan mengambil satu peluang, satu jalan keluar yang dimana di sini akan berbuah manis kepada kehidupan kar seorang Aquarius sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan memulai sebuah pekerjaan yang baru, dimana di sini pekerjaan itu belum ia lakukan sebelumnya, yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2021 dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Aquarius akan membuka usaha yang baru yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Aquarius sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan mendapatkan satu peluang yang baru, akan memulai pekerjaan yang baru, akan memulai usaha tambahan, yang dimana di sini didukung oleh pasangan yang akan mendokrak keuangan kehidupan, serta di sini seorang Aquarius akan dikategorikan menjadi sosok seseorang yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021, dan jika terjadi, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Kesempurnaan pencapaian kemenangan akan didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius akan mendapatkan peluang yang baru, memulai pekerjaan yang baru, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang didukung oleh pasangan orang-orang terdekat Aquarius sendiri, yang dimana di sini dikategorikan seorang Aquarius akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua zodiak Taurus, yang ketiga zodiak Gemini dan yang keempat adalah zodiak Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari Saya tentang empat zodiak yang akan kaya mendadak di bulan Juni tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan